assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. di video kali ini saya ingin mereview uh, sound miniatur lor sound miniatur nih harap tinggi solawatan loss loss penting wani oke okay. jangan lupa tonton terus video saya jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang dan tidak lupa, uh, saya doakan semoga para subscriber senantiasa sehat walafiat. Oke, okay? tidak usah berlama-lama, langsung kita lihat sound nya lor. Oke, okay, let's go. Yo yo yo mongkok, Oke lor, ini son Lur son miniatur untuk selawatan Jadi untuk atas dia pakai 6, enam sama middle topok, mulai di sepuluhan, sepuluhan topok. sampai paket 15 in Los Ini dia untuk tambah dari samping, los oke. Okay. Pemuridan pasang nanti kita tunggu hingga powernya ke pasang loh. Putro kanjeng si Roro Lavim, do Prangkung kelo <tik> sri <tik> suel yeah, yeah. bang bro tapi. Yeah. Oke, okay, dulur. Untuk pemasangan power dan penyambungan kabel sudah selesai, loh. Kita lihat dulu pakai apa powernya nya Killer power -nya. Power pakai Yamaha. Yamaha P3500S. Dan pakai DTX. Untuk 231 sub. Ini untuk powernya untuk mixernya kita lihat mixernya mixernya pakai apa ini oh asli pakai asli 8 channel oke lor kita tunggu hingga cek sound Iya, suara nih, kok pakai miniatur. Let's go! Oke okay, lor, kita lihat ceknya, cek sound-nya lor. power sudah nyala. Terus semua sudah nyala, mixer. Kita lihat cek sound-nya lor. Iya, cale sokok kendelmen miniatur buat uh, solawatan kita ya cek soundnya